Okay, so come back, come back Balik lagi sama gue kali ini Gue lagi main di Panen 138 Dengan modal 49.000 Ya guys ya Langsung aja nih mau gue gaskan Untuk kalian yang lagi nonton Jangan lupa jadikan tontonan ini sebagai Hiburan semata Video untuk ditiru Dan juga tidak ada ajakan Dari gue, so please, enjoy this Video Jangan lupa dibantu Like dan subscribe nya ini gue puter di bednya nya 1200 ya guys ya. Siapa tahu langsung dapet gitu perkalian yang banyak. Turunin us, kasih paham us langsung kuningnya. Hmm. Bedwe kalian apa kabarnya nih guys? Semoga sehat sehat selalu ya guys. Ya. Biar bisa mampir terus konten konten gue ke channel gua buat yang baru mampir jangan lupa dong bantu subscribe nya. Hmm kalau bisa dinyalain loncengnya jadi tiap kali gua ada konten baru tuh kalian bisa aktif. Aduh nggak dapet apa apa nih 1200 ratus jancok. Dapat itu uu uh, uh, uh, Aduh nggak mau dikalinya tiga ya guys ya. 900 tambah lagi birunya turun. kasih lagi wulala uh, mana nih, kaliin dong us, dikaliin dong us diem aja heran gue sakit, apa kenapa sih nih ya diem bagi diemnya, kayak orang sakit gitu gas hmm. kan terus aduh sulit, gas sulit kita coba aja puter-puter terus ya, masih dengan 1200 nya Dapat itu turun bisa. Waduh, udah mau kok. Turunin kuningnya. Dapat lagi ungu. Aduh, sulit. Tidak dikasih, tidak dikasih. Yuk, sayu. Dapat, dapat, dapat. Hmm kasih turun nemunya, kasih lagi side, pulalah, nggak dapet apa apa nih alat banget 1200 apa gue harus naikin kali ya, apa gue bayar dulu? gitu bingung kan, kita coba aja nih guys, -kan, ya pasti dengan batch 1200 ya agak agak ngotot nih gue emang gak... ih mamam enggak salah ternyata gue ngotot ternyata ada hasilnya guys langsung aja kita gaskan turunkan birunya dapet hmm. lagi yuk tambah yang banyak waduh mana ini isinya kagak disini yuk bisa yuk langsung sotot sotot wadidaw lagi side eh masih eh. paham dapat yang nice dua kalian itu ribu aja tapi nggak apa apa daripada kagak ada sama sekali birunya turun nggak mau gak, gak. Dapat hijaunya. Uh, Uw kurang dua. Dikalinya sepuluh sembilan ya, bisa yuk. Kasih turun. Tambahin lagi langsung. Us. Waduh sulit. Dapat lagi birunya. uh dikalinya lima ya guys ya kalinya langsung 20 nih, 4200 dikali 20 Dapet 85 ribu Sensational, sensational Ternyata bagus, ya kan? Nggak nyesel uh, Mantep banget, gue nggak ada nyesel-nyeselnya Gue yang ngebet di 1200 dan ngotot Jadi sekarang kita udah naikin betnya Semoga dapet cuan lagi, ya kan? Eh... Hey. Kasih turun, langsung angkat. Aduh, gak mau hmm, tambah lagi. Aduh, kasih birunya. Nah, ya, susah guys. Ini aku lupa aja di 1.20 tapi takut mengabaikan tapi kaku, tidak ngebai tapi penasaran gitu guys gimana nih guys soal wow, perasaan-perasaan penasaran kayak gini anyway bahaswe ya buat kalian yang lagi nonton kalau mau join di komunitas gue ringnya udah gue taruh di kolom komen jadi bisa langsung digaskan aja uh, itu bisa siapa aja join di situ ya guys ya jangan lupa aduh kasih lagi turun kuning tidak mau kita putar, i dapat krasisan ya di band 4800 nggak salah nggak salah langsung dapat langsung dapat ini sih mantap betul langsung dapat perkalian 8 di awal itu langsung dapat hmm. kasih lagi dong jangan diam aja ayo bisa yuk sot sot Oh uh, lah wulalak kagak nambah nah bisa nih ungunya turun kasih dapat perkaliannya 13 masih ada 9 spin ayo ayo langsung bisa sabar sabar ya udah ada perkaliannya jadi 16 69000 ditambah lagi yuk Besti bisa yuk kasih lagi yuk hmm. tambahin bisa birunya waduh nah cakep ungunya turun dikasih lagi waduh gak mau padahal perkaliannya udah bagus banget ya gak dapet ya rp aja tapi gak apa-apa guys saldonya udah ada 300 300.000an ya kan 317.000 masih kita putar terus nih di bednya 4.800 Putar putar putar. by the way kayaknya enakan gue langsung WD aja kali ini buat kalian ya gue ingatkan lagi ya bahwa tontonan ini hanya untuk hiburan aja tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan sama sekali dari gue so kalau kalian emang suka dengan konten gue bantu aja like dan subscribe-nya jangan lupa di share share juga ke teman teman kalian yang lain terima kasih ya guys ya uh mantap ditambah lagi itu kuning dapat skater lagi iya kagak dapet kalau dapat skater lagi mah lanjut guys gak, tidak ada kata berhenti ya kan oh iya dan jangan lupa guys kalau mau join di komunitas gue link komunitasnya juga taruh di kolom komen jadi tinggal diklik aja silahkan Oke deh langsung gue WD dulu Terima kasih Have a good day and bye bye